Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ting di dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate seputar Ayu Ting Ting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 dan di sini Ayu Tinting mengajak Dokter Tan untuk segala liburan ke luar negeri. Rencana liburan Ayu adalah awal Februari nanti. Doakan semoga Ayu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya nih ada kehebohan dari Ayu Tinting dan juga kuah Cirebo. Bagi sahabat semua yang ingin duet joget bersama dengan Ayu dan juga Kuaci Rebo, di sini ada petunjuk dan juga cara-caranya nih ya. Duet bersama dengan Ayu Ting Ting bergoyang Kuaci Rebo, joget duet merenteng bersama dengan Kuaci Rebo, dan juga Ayu Ting Ting. Di sini, sahabat bisa langsung ke Instagramnya Kuaci Rebo dan langsung. Pilih Gambar Ayu Ting Ting Dan langsung duet bersama Ayu Ting Ting Dan semua yang beruntung akan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah Dari Kuacir Robo dan juga Ayu Ting Ting Jangan sampai ketinggalan ya sahabat semua Goyang merenteng bersama dengan Kuacir Robo dan juga Ayu Ting Ting Tinggalkan Goyang Ayu Ting Ting bersama Kuacir Robo Di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Edu Hakyo yang hari ini sedang belajar nih, masih belajar bahasa Korea nih bersama dengan para guru senior. Tentunya, semoga selalu lancar untuk Ayu Ting Ting. Dan hari ini juga, Ayu Ting Ting ternyata bertemu dengan seorang desainer, yaitu Rika Wirjes Sepertinya akan ada debut penampilan Ayu Ting Ting terbaru nih, pemirsa, karena Rika Wirjes adalah salah satu desainer ternama yang memang sangat digemari oleh para artis Indonesia Disini Ayu Ting menuliskan terima kasih untuk pertolongannya yang selalu ada nih Rika Wirjawa sepertinya akan ada gaun terbaru yang Ayu Ting gunakan nih penasaran kan ini juga penasaran pastinya Mimin akan selalu memberikan informasinya nih untuk sahabat semua di rumah dan di sini juga ada ungkapan bahagia Rika Wirjas untuk Ayu Ting yang dituliskan di Instagram pribadinya udah lama gak ketemu kesayangan ayu eh, ting ting tetep aja baik hatinya gak berubah rika makasih udah selalu setia tulis ayu Meski Rika dan ya juga Ayu Ting jarang bertemu, namun setelah bertemu mereka akrab banget nih. saya selalu untuk Ayu dan juga Rika, semoga selalu sukses ya segala kegiatannya, amin ya Robal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting yang mengucapkan happy birthday untuk dokter kesayangan Rocky Cuan 87. Happy birthday untuk dokter, sehat selalu panjang umur, semoga selalu bisa menjaga silaturahminya bersama. Ayu dan juga keluarga dari Mapro Jakarta. Setelah capek-capek, Ayu tinting akhir. Akhirnya sarapan dengan dua telur mata sapi dan juga makanan-makanan yang lainnya super lezat. Dan informasi selanjutnya juga Kegiatan Ai Ting Ting langsung nih Pemirsa disambung dengan kegiatannya Di Brownies TV Bersama dengan Ruben Onsu, Ivan Gudawa Dan juga pastinya ada Bang Wendy Cagur Dan nah, sepertinya hari ini Wendy Cagur tidak hadir Pemirsa digantikan oleh Bopak Castello dan juga sahabat Tersayangnya Inilah penampilan Ai Ting Ting hari ini di acara Brownies hari ini Brownies manis tentunya ada Ai Ting yang Manias dan bagi Oke, sahabat semua selamat menyaksikan Inilah informasi mengenai kegiatan Ayu Tinting hari ini Yang pastinya mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah Tanpa rekayasa atau huak, -huak belaka ya Mimin sajikan langsung dari story Ayu Tinting yang pastinya terpercaya untuk sahabat semua di rumah Oke sahabat selamat menikmati kegiatan Ayu Tinting hari ini Bersama dengan sahabat-sahabat di Bronis TV dan inilah penampilan cantik Aitinting ting dan pastinya ditunggu-tunggu oleh sahabat semua di rumah. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 wajib banget dicoba lagi kalau makan ini gak mau berhenti hmm, hmm. hmm. hmm. So yummy buang otos b di, ting-ting paling nasih hmm. ada juga sapok. hmm enak semua cemilan kita dan ini juga ada kapok alias makaroni depok aduh lihat bumbunya guys hmm hmm kalian makan-makan nasi putih juga enak banget ada <guluh> putih anget hmm hmm sumpah udah pas. hmm Kalau udah makan sini, gak mau berhenti hmm, hmm. Aku nonton buat Milan kalau lagi kerja. Hmm, hmm, hmm, hmm. Favoritnya dua, ngebel kering, makapok. Hmm, enak banget. Empat, udah tak tertandingi pokoknya ini, ya paling the best hmm. aku tok banyak buat kerja setiap hari ini ya di order terbest nih lumring sama <tuh> kapoknya hmm aduh makan nasi panas digaduhin oh. Ah. Taraman. No. Pelosanya mantul. Uh. Terbaik. Tebaikkan juga order. Karena cepat banget habisnya. Ting-ting kuliner guys. Ini guys. Nokaroni. Bisa kalian order di Inding kuliner sembuh enggak mau berhenti. Hmm. Hmm. Baunya nih. Omling. Lumpia kering. Hmm. Enak banget. Hmm. Hmm. Ini yang terbaik bumbu-bumbunya ke tangan-tangan. Hmm. aduh rasanya ini gurih enak ini pedas manis aduh tapi pedas oke okay banget hmm emak hmm. kuliner yang punya hmm buruan so, nyobain